penat terbaik ni doain aja ya amin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 ayu ting-ting informasi yang akan memiliki sampaikan pada kesempatan kali ini kita akan melihat kedekatan ayu dan juga boy william yang semakin hari semakin lengket bahkan boy william dengan terang-terangan di channel youtubenya bw production membawa ayu ting-ting dan juga memperkenalkan ayu ting-ting secara langsung kepada semua anggota keluarganya dan tak hanya itu ternyata Ayu Ting Ting dikenalkan secara langsung oleh Boy William kepada ibu kandung dari Boy William Dan juga nenek serta adik dan juga kakak yang lainnya Inilah kehebohan Boy saat memperkenalkan Ayu Ting Ting kepada semua anggota keluarganya Dan di Session 3 ini terlantai tayang. Mulai dari episode pertama, kedua, dan juga ketiga, bahkan nanti akan ada lagi nih episode keempat khusus untuk sahabat yang menyajikan kebersamaan boy dan juga Ayu Ting Ting. Respon yang diberikan oleh keluarga terhadap kedekatan Boy dan juga Ayu sangat luar biasa. Sudah memberikan lampu kuning, bahkan Oma dan juga Ibunda dari Boy William sudah memberikan lampu hijau. Nah, semua keluarga sudah mendukung kedekatan Ayu dan juga Boy yang memang semakin hari semakin sontak di sorot oleh media oleh karena itu semua keluarga memberikan lampu kuning untuk kedekatan Ayu dan juga Boy agar mereka selalu bisa bersama dan mestinya bersahabat dan di sini ada janji yang Ayu Tinting ucapkan kepada Boy begitu juga sebaliknya yang penasaran dengan kisah cinta Boy dan juga Ayu yang sampai hari ini belum terungkap di sini ada pencara eksklusif dari salah satu media kepada Ayu dan juga Boy William perihal hubungan keduanya. Dan keduanya juga sempat memposting foto Miki dan juga Mini bersama. Wah, makin penasaran saja ya dibuatnya. #1072 0872 nya boy cantik sekali, bahagia selalu bersama baby Changnya nya. Panggilan khusus Ayu dan juga boy William di sini boy memanggil Ayu dengan nama cagia, yaitu artinya sayang. Begitu juga dengan Ayu memanggil boy dengan baby Changnya. Wah, wah, dua-duanya sudah memiliki panggilan kesayangan pastinya di hati mereka sudah ada di benih-benih cinta yang memang belum bisa dikeluarkan untuk saat ini ya Mungkin ada sesuatu yang masih mereka pikirkan Semoga saja hubungan Ayu dan juga Boy William menjadi doa terbaik untuk Ayu Yang memang selama ini masih merindukan sesuatu seorang suami yang baik Bahkan ayah yang baik untuk putri tercintanya Lihat saja ekspresi keduanya tatkala banyak wartawan yang bertanya kepada mereka berdua dan mereka menjawab dengan sangat santai bahkan penuh dengan senyuman. Itulah ibaratnya cinta tak bertepuk sebelah tangan. Boy dan juga Ayu pastinya memiliki rasa yang sama namun masih tergajal oleh sesuatu sehingga Ayu dan juga Boy belum bisa mengungkapkannya di media. Di sini Boy William terang-terangan memuji kecantikan Ayu Ting Ting dan begitu sebaliknya. Keduanya memang sangat erat dan juga sangat akrab karena memang sejak turun ke dunia entertainment Keduanya sudah banyak mengalami pasang surut kehidupan hingga empat tahun mereka berpisah karena sesuatu dan akhir-akhir ini mereka bisa bersama lagi. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi mereka berdua karena momen 4 tahun mereka tidak berbicara sama sekali. Merupakan tahun yang sangat kelam karena mereka berdua tidak bisa curhat bareng dan tidak bisa berkomunikasi. Dan sampai akhirnya ada suatu momen di mana mereka bisa bertemu akhirnya. Disitulah momen Boy William ...kan permintaan maafnya untuk Ayu Ting Ting nah, di sini diperlihatkan bahwa ekspresi Oma bertemu dengan Ayu Ting Ting begitu juga sebaliknya ekspresi bahagia, canggung dan juga malu diperlihatkan oleh wajah Ayu Ting Ting yang cantik bagi sahabat semua yang penasaran nih akan kebersamaan Ayu dan juga Boy. pausinya mimin akan selalu berkerjai Informasi untuk sahabat semua di rumah. Dan kita doakan semoga Ayah Rojak cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti setiap kala. Karena Ayah Rojak sekarang masih dalam kondisi perawatan dokter. Ayah Rojak masih dalam kondisi sakit. Inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, comment serta subscribe nya agar Mimin selalu semangat memberikan informasi-informasi terupdate tentunya seputar Ayu Ting. -Ting. Mimin akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mirip ya that's Terbaik kirain aja ya. Kita maupun jauh <tuk>